Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Muhammad. Jumpa lagi dengan salam sadi disini di kolom jaya teman-teman Semoga kita semua uh, selalu dalam jimbang rahmat uh, Dan lindungan Allah subhanahu ta'ala Di tangan saya ini sudah ada sebuah equalizer jadul Dari sebuah mini kumpul kalau nggak salah, ya jadul juga uh, Bahkan saking jadulnya IC-nya ini salah satunya itu sudah tidak diproduksi lagi. Oke. Okay. Di sebelah kanan saya ini adalah IC LA3605 yang sudah tidak produksi, sebelah kiri ini adalah LA3607 yang selalu masih diproduksi. Yang mana equalizer ini terdiri dari tujuh channel kalau di sini 8 berarti ini salah satunya adalah volume kurang lebih seperti itu. Oke. Okay kamu bisa melihat ya ada 6 lembar datasheet dari LA3605 dan LA3607 oke okay? datasheetnya bisa di nanti di screenshot atau apa dicari sendiri silahkan karena di deskripsi kami tidak menyediakan uh, apa datasheet seperti itu Oke kita akan coba ini bisa kanda tapi sebelum coba saya akan perlihatkan sejarah dekat dulu. Oke penampakannya seperti ini dan ini sudah mulai karatan seperti ini teman-teman penampakannya. Oke nanti kita pakai kotak cleaner ya. Yang ini yang menurut saya adalah volume. Kalau melihat dari sisi jalurnya maka ini di istilah saya di paralel seperti itu ya antara IC yang satunya dengan satunya lagi. Sebenarnya pakai satu IC itu bisa ya. Oke. Okay. Ini adalah kabel-kabel dari sananya memang ya. Nah, hebatnya di rangkaian ini ini juga ada rangkaian apa jalur untuk mic, mic in, mic ke out cuma uh, kita tidak pakai itu ya. Oke, okay, ini isinya LA3605 dan LA3607. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 berarti ada 22 kaki. Oke. Okay. Dan di sini out-nya di sini in -nya, seperti itu. Jadi betul-betul di paralel ya. kurang lebihnya dan di menggunakan e, simetris ya, min dan plus seperti itu. Dan kami sudah menyiapkan yang ini, ya, yang ini untuk simetrisnya. Yang kemarin itu. Dan ini belum di apa, belum dilepas karena ini panas kemarin. Nanti saya lepas Allah Oke, teman-temannya. Saya akan bersihkan ini dulu Hmm, sudah saya sambung begini ternyata setelah saya selidiki uh, power supply nya itu bukan simetris sih tetapi nol dan positif saja atau min dan ini dan positif saja kenapa karena uh, negatif ini ternyata nyambung dengan yang ground ini Jadi jadi satu kesatuan saya buat begini karena ini kan hanya untuk uji coba Oke seperti itu. setelah ini mari kita langsung ke speakernya speaker yang kemarin untuk dicoba. Oke teman-teman ya tiba saatnya untuk dicoba karena ha, ha, hampir semua equalizer itu dipasang secara seri sebelum power amplifier atau amplifier itu makanya. Saya di sini memotong, ya, ini dari dari laptop, ya. dari laptop langsung ke bagian musik untuk powernya, ya, input musiknya ya, di apa, dipotong seperti ini. Oke, saya akan dekatkan. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan semua. Saya tidak tahu ini apa masih berfungsi apa ndak karena ini sudah cukup lama terpendam begitu saja. Oke kelihatan ya oh, benar, kelihatan. Oke kelihatan. Di sini kami e, menggunakan 12 volt, satu ampere ya. Oke sementara saya akan gabung dulu atau pasang dulu inputnya yang penting ya ini groundnya dulu pasang ini uji coba di sini enggak ada indikator ini nyala tonda kalau nanti ada perubahan suara berarti memang ini berfungsi kalau tidak ya Berarti, apa sudah rusak begitu? Oke, okay. ya. Mudah-mudahan masih berfungsi, teman-teman. Oke, okay. berikutnya yang outnya ini outnya ya. Outnya akan saya pasang, saya balik aja begini. Ya. Outnya akan saya pasang ini ground tengah ground. Oke. Okay. Ini hanya untuk dicoba. Jadi hanya diprintir-printir begini. Ya. Kalau untuk. Uh, dipakai hari-hari. Ya sebaiknya ditutup teman-teman. Oke. Okay. Yang penting tidak ada korsleting. Hadapkan ke teman-teman. Main plusnya. Kita. Tancapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Seperti ini. Powernya jangan lupa ditancapkan juga. Oh ini menghalangi, lewat belakang aja. Menghalangi pandangan. Oke. Okay. Saya akan mundurkan dulu. Biar kelihatan powernya. Ini saya vulkan aja. Bismillahirrahmanirrahim, nyalakan. We. yang ini saya setting full ya. Full apa -apa ada. Coba ini ya, saya akan letak ini, teman-teman. Ya, saya turunkan semua. Apakah berpengaruh? Yang mana atas, yang mana bawah, saya juga belum tahu. Coba wow. Oh berarti ini bawahnya ya Sebenarnya ini volume juga Oh berfungsi teman-teman. Oh berarti ini terbalik begini. Sebentar ya. Wow ya. Berarti begini teman-teman ya. Mana volume yang katanya saya tadi ini? Masnya ini udah fuksi ya, coba turunkan lagi. Oke, naikkan coba. Oh iya, berfungsi teman-teman. Kalau di mikrofon mungkin tidak begitu terasa. saya cepat dulu Ya Masih berfungsi Saya turunkan yang ini ya bassnya lebih kerasa ya ini ini tak saya tak hati ya kalau saya turunkan yang ini lebih kecil teman-teman ya saya naikkan yang ini ini treble nya atau frekuensi tingginya yang ini frekuensi rendahnya sip masih berfungsi Saya akan nyoba lagu lain teman-teman ya. Saya skip dulu. Oke, ini lagunya War apa? Mortal ya, Mortal. Ya, ini lagu Mortal. Saya akan mendekat. Saya akan turunkan yang bass. Gimana ngaruhnya? Kerasa ngaruhnya ya. Saya akan naikkan yang treble, yang frekuensi tinggi. Kerasa ya? Saya bassnya akan tinggikan, vulkan, sip, tambahan tambahan nendang teman-teman. Ini normal ya. Wae lebih ya, lebih lebih nendang ya. Enak lah pokoknya, kerasanya itu. Oke okay, ini berhasil teman-teman ya, walaupun jadul masih bisa Oke okay, teman-teman uh, Karena ini cuma, cuma uji coba Bisa pendanya ini, cara merangkainya juga uh, Nanti akan saya taruh di sini ya Seperti itu Tapi enak ya suaranya ya, kayak gini ya Oke okay, cukup dulu ya teman-teman ya Lagu lain, coba lagu lain ini magronnya tinggi ya ini lagu lain teman teman oke mungkin cukup dulu ya ulasan singkat dari kami ini semoga bermanfaat dunia akhirat kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.